Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Soehartini dari kelas 4A jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keperuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirta. Pada video kali ini saya akan membuktikan sudut pusat itu berasal dari dua kali sudut keliling dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yuk kita simak sama-sama bagaimana caranya. Langkah yang pertama bagian lingkaran dengan pusat melalui titik kemudian kita letakkan di salah satu titik kemudian klik dan tahan hingga membentuk lingkaran terserah teman-teman mau seberapa pun besarnya kita disini hanya untuk menentukan antara sudut pusat dengan sudut keliling langkah selanjutnya kita ambil satu titik di antara sudut Kemudian kita tarik garis atau sejen Hubungkan dari titik C ke titik A Kemudian dari titik A ke titik B Kemudian untuk menentukan besarnya sudut tersebut Kita klik sudut Kemudian kita klik titik C ke A Lalu ke B Nah disitu sudah tertera sudutnya yaitu Sama dengan 97,71 derajat Nah, sudutnya sudah kita ketahui nih Langkah selanjutnya yaitu Kita membuat salah satu titik lagi caranya sama seperti tadi Nah, titiknya itu kita letakkan di salah satu keliling lingkaran Kemudian kita hubungkan dari titik C ke titik D Dari titik D kita hubungkan ke titik B Nah, setelah itu kita juga dapat menentukan sudutnya Caranya seperti yang sebelumnya, yaitu kita klik sudut, kemudian tarik dari titik C ke titik D, kemudian hubungkan ke titik B. Nah, kita lihat di sini sudutnya yaitu 48,85 derajat. Nah, untuk membuktikan bahwa sudut pusat itu merupakan dua kali besarnya sudut keliling, maka kita cukup untuk menggeserkan pada titik B kita gerakan dan coba kita lihat semuanya bergerakan. nah semakin dia membesar maka nilainya juga akan berubah nilai dari sudut pusat dan sudut kelilingnya. nah selanjutnya kita coba untuk menentukan sudut pusatnya itu sama dengan 90 derajat. nah karena untuk menentukan 90 derajat itu di sini agak sulit ya maka papa lebihkan sedikit, yaitu 4, 4 derajat, jadi 90,4 derajat. Nah, di sini kita lihat kemanapun kita menggeser sudut keliling, maka sudut pusatnya selalu bernilai sama, tidak berubah-ubah. Dan apabila kita menggeser pada sudut pusat maka sudut kelilingnya akan otomatis berubah mengikuti sudut pusatnya nah kita lihat di sini bahwa sudut pusatnya itu 90,17 derajat nah itu merupakan dua kali dari sudut keliling yaitu 45,8 derajat dengan demikian sudut pusat itu merupakan dua kali besarnya sudut keliling maka terbukti dalam pembuktian kali ini nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh